Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dika Budi dari kelas 10 ip 1 Saya ingin menjelaskan materi tentang Bank Sentral Bank Sentral adalah suatu lembaga keuangan atau instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan menciptakan tingkat kegiatan perekonomian yang stabil di suatu negara Bank sentral juga bertanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan, dan keseluruhan sistem finansial di suatu negara. Fungsi bank sentral dibagi menjadi dua, yaitu bank dari pemerintah, bank dari bank umum. bank sentral dibagi menjadi dua bagian. Satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran pewenang dibagi menjadi 3. Mengelola cadangan di PC untuk memenuhi kebijakan luar negeri 2. Menerima pinjaman luar negeri 3. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh